Tadi. Iya, berarti udah lama ya gitu. nah, lama, Udah lama. Hmm. Ya, eh, di masa Indonesia? Ya, Tau, ya. Tahu, tahu bang cuma apa ya? Berarti orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang. Berarti yuk, Jawa juga? Jawa juga, Jawa Tulen berarti ya? kemarin baru dari jauh baru ke sini dia. Oh, kesini dia, oh. kesini, terus oh. gak lama sakit ya masa ah yang punya pecelile itu pulang ke Jawa dia ada urusan kan sebenarnya dia yang suruh jual naran dua ini rupanya yeah, yeah. tinggal malah sakit sampai sekarang mau bau aroma wangi gitu mah dua hari yeah, yeah, yeah. dua hari kan kita rata kami kita pisut dan sembilan jam dan pisutnya kita masa itu cepi baru nah, diterima cepi dia. bau nih aku nggak ganggu ngapain ya. ya. hmm. eh, dia ngabarin kayak yang perih kayak disamper dia Berarti baru berapa hari di sini? Udah di Jawa Barat? Di Jawa Barat? Jawa, Jawa, Jawa Timur Tidur Ini baru aja ini Melayu Sini sering tegang ini. Iya Kalau sini? Ya. Ya. sini? Ya. sini? Ya. Kanan aja ya. Namanya siapa, Bang Gila? Bang Gila? Bang Gila? Bang Gila? Bang Gila? Bang Gila? Bang Gila? Bang Gila? lihat aja anak bapak jangan ditahan agar sembuh kan tahan mah tahan lah tahan, tahan. tahan. tahan. Ah, lurus <laughs> boleh, lurus boleh. Oh, yas, boleh. Lurus, lurus. Ndak budan sehat langsung ya, Lurus boleh, ke. Ah, lurus boleh. Daripada nang sakit setiap hari. Iya. Ini Yang di Aduh! deh. Ah, ah, no. <laughs> ah. <laughs> Entang, nah, sulai lagi, sulai lagi. Terus mas terakhir, terakhir, terakhir. lu, eh barang, jaringan. Kalau perutnya ya udah ya.